Uh -huh. Apa ah, ya. uh -huh. mau Được những Roma, ada yang dibagian uh, nama-nama aku di Ah, boy. Ido, itu aku bikin nah. Ah, ada yang waktu biai gue udah ga dong. Ya, iya udah sama ini dah. So, ah, udah ga <tuk> dong ini. Alih kan mah. Lam nereng nereng nereng nama baru sudah bah. Menurutmu, malah mau ngobain video-video sama so, namun. Atau sama ngetikin Eh, enak mah, anu gak biasa so, ngasih e, ngasih katanya ngejolom mah. Malah menurutmu, sah. Buah udah mau luhubahin video-video sengonan Udu <tik> buah aduh Aleh, gak capi gaokan Mulat maju dah Ning mulat nama ho? Hidup balik ya taruh Hati hati dah Oke okay. 优优独播剧场 Hmm, aku coba mau naik video-video songonan, eh. Bel maju, Halo, Kakak <tuk> Abun berusaha itu. yaitu kita dulang. mau udah mau 来到啊 Hey, no, terus kubere, oh, oh, oh. siapa di sini yang namanya si rombo Mana orangnya ini? Kau kau. Uh. Ah, ini tuh dia? coba man ke kau. Ayo Kenapa Pak? dia ini, ini. masalahnya Mulai Pak. kenapa ini, Pak? Ini apa? ini. Ah, Ah, kau oh, itu ini jadi ah, tak gambar ga ah, kau ini kau main kau kau main main kau eh lah pa pa Wetahedam, toya mak, sabar mah udah, soal ini sudah sudah bawa, mulai sair nai, undang pola bemulak kosalak mudah, alit toya mak ngasal Eta etamai etam masuk asa istirahat to. Ebo ada arwah kejadian memang nampak ditendok bawaan sudah. roh mama sudah Ereng masa ngalamin tambah bipolar su, aku bikin video sama non, Menurutmu mau apa doh? Kalau lanjut mah, lanjut mah. Langsung mulai, nabang ga usah. Mulai, hati-hati. Hati-hati mau.